Tuhan, penuh gaya, sampai ah! ah! buat semut ini tante sudah pasti pasti pasti pasti tolongin stop stop stop semua jangan bergerak tahan ya mas oke okay. paling meringis tadi tadi oke okay, oke okay. tahan eh. nah kayak gitu mas Ajah, tragedi. wajah tragedi wajah tragedi Raky! Hahaha! Heh! dong! Apa obsesimu? Star Mile! Star Mile! Star Mile! Kemana Mas? Lihat, itu pinyat tanggung jalan Terentang antara kutang Kepang menerjang Dan hilang ditelan debur ombak laut Tang Oh, dewa! Ya, tanya Mas mau nya kemana? Kemana kok kewujulan yang terbuang? Yang menantang ke Oh, mana, apa obsesimu? Starman, starman, starman, starman. untuk gigi kuat Tinggal congkok Lalu, petik, rek, spasi, kopet Kodok, emet Hei, hey, hey. kalian musrik <tik> terlalu Ajar namu bandel, gak <tik> perlu lalu. cara baru Yang penting, <tik> obatnya oh, baru Domestos nomos Protector baru <tik> Nomestos Nomos Protector dua kali di Leviandu. Manis, manis, manis, manis. Semakin berkeringat semakin beresiko kena jamur di kulit. Me, perasaanku perasaanku lapar sekali Pagi-pagi begini Apa ada makanan untukku? <laughs> ada Tuhan, sebentar saya siapkan Rudolfo, cinta kita ini Akan dimulai dengan kugorengkan makanan untukmu Keliru kamu Talita Rudolfo lebih suka masakan kuah buatanku Kalian berdua silahkan bersaing sambil menimbun Mudara. Tapi Kang Maman lebih tahu selera Rudolfo. <tuh> <tuh> hmm. <tuh> <tuh> Rasakan kekalahanmu, Talitha, Rosalina. <tuh> Ia rasaku. Indomie goreng rasa kuah. Oh, Kang Maman. Ini rahasia. Indomie goreng rasa kuah yang tanpa menggunakan kuah. Yang di dalamnya ada kerupuk udang. Baru lihat, susu kayak gitu Baru lihat juga kan, susu kayak gini M Susu, pertama di Indonesia Minuman energi plus susu, M Susu, M150 plus susu, bisa Sudah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 Ikan? Ikan apa yang bikin ceria? Ikan abang Jaki udah diolong Ada gratis ongkir akhir tahun Pakai JRE di aplikasi <tik> Ya! <tik> Jangan lari kau pengecut Kamu berani-berani bilangkah kamu pengecut karena hanya pengecut yang bisa mencuri makanan adiknya sendiri. Pengen aratu, sepertinya akan ada perak oh. Hentikan! Pertengkaran kalian! Hanya membuang waktu, anakku. Apa yang kalian perebutkan itu adalah kenikmatan tak terbayarkan oleh emas manapun. Ayo, ikut ibu. Tidak! Tidak! Oh, suamiku... Riko, aku perlu bantuanmu. <laughs> aku segera datang. Hah, Indo es krim? Indo es krim. Hah? Indo es krim. Yo, ya, Indo es krim Nusa Antara. <laughs> Ini es krim Nusantara. <laughs> uh, ya. Yeah. Hindu Es Krim Nusantara terbuat dari kelapa, nangka dan alpukat untuk rasa estelar yang spektakuler. Halo? hmm, kacang hijau lezat. Aku suka yang kocir. <tik> <tik> Ayo, makin makan Ayo. enak sekali. Indo es krim nusantara. Qosong <tik> astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sudah habis murbaga ya kuda. Sefailu Jadi ya, ramah ada 80 diskonnya pilihan lengkap untuk keluarga. Ramayana.